Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Zakir Asfal Official. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya mendownload aplikasi WiFi Editor yang pro. Barusan, saya telah mencoba membuat sebuah rekaman audio, dan langsung saja kita cek reviewnya, guys. Hampir semua orang, kalau melihat video hasil orang lain, pasti tertarik dan nah itu tadi guys hasil contoh rekaman audio saya dan tadi belum diedit sekarang kita mencoba mengedit dengan menggunakan aplikasi wv editor ini guys Di sini semua efeknya sudah bisa dijalankan semua guys tidak ada lagi yang harus berbayar semuanya sudah gratis jadi teman-teman langsung saja download aplikasi ini di deskripsi sudah saya sediakan linknya guys. Kita lihat di sini untuk efek kompresornya sudah terbuka semua dan efek parametrik EQ-nya juga sudah bisa dijalankan semua. Semuanya sudah bisa ya guys. Filternya pun sudah bisa dan di sini ada efek reverb pun ada. Sudah bisa dijalankan Semuanya sudah bisa dioperasikan ya guys Dan juga delay Setelah saya kotak-katik semua efek yang ada di sini Maka hasilnya seperti ini guys Hampir semua orang kalau melihat video hasil orang lain Pasti tertarik dan ada keinginan untuk membuatnya Apalagi para youtuber pemula Tapi bingung mau pakai aplikasi Hampir semua orang, kalau melihat video, dan di sini kita juga bisa menseleksi bagian mana yang akan kita cut, kita potong, kita buang yang tidak berguna, dan bagian mana yang mau kita render, guys. Semua orang, kalau melihat video, hampir semua orang. Jika kita ingin merender, maka kita pilih file, lalu kita export, lalu kita pilih yang selection lalu kita pilih file location dimana ingin kita menyimpannya lalu kita berikan nama misalnya saya buat aaa saja lalu kita pilih formatnya yang mp2 audio guys layar 3 mp3 nah lalu di sini kita bisa mengatur encoding nya dan simple rate nya dan channelnya juga kita bisa atur stereo ataupun mono Lalu kita ekspor guys sampai selesai Setelah rendernya selesai Kita langsung bisa melihat hasil rendernya guys di file manager Lalu dimana kita simpan tadi langsung kita buka saja Saya simpan tadi di CIM Lalu di screen recorder semua orang kalau melihat video hasil orang lain itu edit aplikasi sangat jernih dan ini yang pro teman nah itu tadi hasilnya guys lalu saya akan mengajarkan bagaimana cara mendownloadnya sekarang teman-teman langsung saja klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi link tersebut langsung diarahkan ke Google Drive saya teman-teman ini sudah saya publikkan semuanya nah teman-teman langsung klik link yang ada di deskripsi lalu langsung di download nah ini lagi di download ya guys setelah filenya selesai di download teman-teman langsung buka hasil download tadi di file manager nah ini dia WiFi editor langsung di ya guys ini lagi pemasangannya nah sudah selesai pemasangannya setelah selesai langsung bisa dibuka lalu kita izinkan semuanya kita akses aja, dan akhirnya WV Editor kita yang pro sudah selesai diinstal. Guys, terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa di like, di komen, dan di share kalau seandainya bermanfaat. Wassalam.